harap mudah-mudah Allah Ta'ala akan susuk katuk keburuk kita kalau kita tanya atas dunia ni siapa katik jam nak pergi keburuk dia orang buka tak ada siapa nah berang-lang na, berang tiap-tiap orang ni ada belako, benda hotak malek lepas tu cuba kita gamal katanya bila orang duk buka keburuk kita, kita kita berasalah mana? malu. Jawapan dia malu. Apa lagi, di akhirat sikit lagi? Allah akan buka rahsia benar-benar hak -benar kita dok buat. Terutama sekali nya kita dok buka rahsia okay? nanti tengok rahsia kita pun akan dibuka sikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Hari Jumaat yang pertama dalam bulan Syawal tahun 1444 Hijrah Dan hari ini hari Jemaat akhir dalam bulan Pak Tahun 2023 Kita mari sambung baca ad daripada Kitab Ma'alim As-Sunnah Al-Nabawiyah uh, Hadis yang ke-170 ni Dalam bab yang ke-170 Al-Hisabu Wa Qisasul Mazalim maksudnya kira-mengira amal dan tebus balas ke zalimin hadis yang ke-170 ini An Safwan ibn Muhriz Al-Mazini Qal Bainama ana amshi ma'abni Umar radiyallahu anhumah akhidun biyadih idha aradha rajulun faqal faqal كيف سمعت رسول الله, صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفا ويستره وييقول اتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب فيعطى كتاب حسناتي، وأما الكافر والمنافقون، فيقول فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعن الله على الظالمين؟ Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2441 dan Muslim 2768. Maksudnya daripada Safwan bin Muhriz Al-Mazini berkata, "Ketika aku berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sambil memegang tangannya, tiba-tiba seorang lelaki datang dan bertanya, "Ani cuba kita gambarlah bagi kita baca kita gambarlah dulu katanya." Safwan Jalai dengan Abdullah bin Umar Ada seorang lelaki, mari Orang lelaki itu tanya dia apa? Bagaimana hadith yang engkau mendengar dari Rasulullah SAW Yang menceritakan bahawa orang-orang mukmin akan ditutupi Dosa-dosanya ketika dihisap amadan oh, Ini jelas-jelas dah Tiap-tiap orang ni akan dihisap, akan ditimai Ditanya-menanya ha Perbuatan usaha dia semasa hidup. Ni tanya sikit lagi di akhirat. Ibn Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ah ni barulah perkataan hak nabi sebut. Abdullah bin Umar dia kata gana? Ya dia sebut hak nabi. Allah akan mendekati orang-orang mukmin dan menutupinya. Ah kita harap ni. Harap mudah-mudahan Allah Taala akan susuk Katuk Keburuk ke kita Kalau kita tanya atas dunia ni Siapa ketik jam nak pergi Keburuk care dia Orang buka Tak ada siapa Nah Berang-berang na, berang lang Tiap-tiap orang ni Ada belakang Benda tak molek Lepas tu cuba kita gamar katanya Bila orang dok buka Keburuk care kita Kita berasalah ke mana Malu Jawapai dia malu Apatah lagi Dia akhirat sikit lagi Allah akan buka rahsia benar-benar hak -benar kita duk buat. Terutama sekali nya kita duk buka rahsia orang, okay? nanti tengok rahsia kita pun akan dibuka sikit lagi. Sebab tu benar hak kita tahu gapo-gapo hal oranglah. Okay, jangan duk buka sangat. Bukan jangan duk buka sangat ada tak usah buka. Tak usah kita tahu kat orang. Okay? Kita tahu benar, -benar itu, tu keburukan ke, banyak yang kita tahu kita tengok kita reti ha dia tak selalu buka sebab takut-takutnya Allah akan buka rahsia kita apatah lagi seorang mukmin yang ikhlas yang hatinya bersih insya-Allah kalau sekiranya dia betul-betul beramal kerana Allah tak Taala sungguh lepas tu bertaubat hak saya nak sini iaitu nya orang kita ni berenglang dia belum pada ni apa dia buat Tak ada siapa tahu, kecuali dia sendiri, dia buat begitu, buat begitu. Maka kalau sekiranya, insyaAllah, dia bertaubat. Dia baik, dia berjuruh dah lah ni. Tak ada lah. Hak karuk-karuk belum pada ni. Maka, diharap mudah-mudahan Allah Ta'ala, akan ampun dosa dia. Lalu, menanyakannya, nah, orang mukmin uh, yang ditutup, dosa-dosa ke eh? lalu menanyanya, apakah engkau telah melakukan dosa ini dan ini? Setiap orang pakak apa kena tanya belaka. Mengaku dak mu buat ga ni, Orang mukmin akan berkata, "Ya. Wahai Tuhaiku." Ya. Allah akan terus bertanya sampai orang itu mengakui segala dosanya dan merasa bahawa dia akan celaka. Allah. Manusia atas dunia lagi kena sapsuan. Dia tanya kalau dia petai sampai, sampai pagi esok tak tidur lah malah itu kalau kena igak alik pagi dia siapa petai dia tanya, tanya. soalan itu lah dia tanya, tanya, tanya, tanya tanya, tanya so, sekali, orang apa pa? orang itu sendiri yang tak mengaku pada mula-mula, akhir sekali mengaku Tu manusia tanya. Eh, tanya, itu dadu dia buat masuk dalam gok, ataupun buat masuk dalam bilik gelak. Dia seluruh pelitur, seluruh muka, boing, yang hak orang-orang spotlight. Kamu tanya, kamu berkata, so, so, so, so, so, so. Tak mengaku, dia kepik, tangi, ambil pelayar, tangi, mengaku selalu, setengah-setengah, orang wala, nak sakit. Apatah lagi, di akhirat sikit lagi, akan ditanya, ditanya, dan ditanya, sehingga, mengaku belakang, apa orang-orang itu, yang dia duduk buat. Setelah itu Allah berkata Ini rahmat ni Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia Dan aku memaafkan pada hari ini Ini ayat katanya Rahmat Allah Ta'ala tu tinggi benar You tak say orang are yang mu'min Hamba dia Masuk ni aku Walaupun ada kesilapan Kesalahan Belakar ni nanak orang Tak ada kira lah ilmu banyak Atau ilmu sikit You tak ada kira di ilmu Sungguh katanya ilmu tu boleh Bawa orang tu jadi jalan malek Tapi kalau sekiranya Guna ilmu tak, tak kena dengan cara dia Ataupun orang tu ilmu banyak saja Tapi tak takwa kepada Allah Selerak juga dalam hidup Sebab itulah Rahmat Allah yang kita nak Utamanya di akhirat sikit lagi Kemudian dia akan Diberi kitab cacat, uh, catatan Kebaikannya ke. kebaik ke Alhamdulillah, kita harap lagi ni kita harap akan masuk di dalam hadis ni, yang Allah akan beri buku, amalah catat teh kita, dengan tangan kanan Allah, nah kita akan terima, Adapun orang kafir dan munafik ketika dihisap para saksi akan berkata saksi tu apa tu? Malaikat, malaikat akan kecek kata huduh kepada orang kafir dan orang munafik inilah orang-orang yang berdusta terhadap tu mereka ingatlah laknat Allah akan terkena ke atas orang-orang yang zalim. Ala laknatullah 'ala zhalimin. Itu adalah kata-kata malaikat hot duk di padang mahsyar sikit lagi kata kepada orang kafir dan orang munafik. Wal iazulillah. Ini billah. gamalah katanya. Ha ha akhirat sudah pun ditayang. Disebut satu persatu kepada kita melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari pula hadis yang ke-177. An Abi Sa'idin al anhu, an وسلم, aqal, mu'minuna minal nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wal nar, mazalima kanat bainahum Hatta tuku, وهudhibu, lahum nafsu muhammadin sallallahu wasallam fil Hadis dikeluarkan oleh al bukhari 2,440 Maksudnya dari Abu Sa'id al, al khudri radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi katanya ketika orang-orang mukmin telah selamat dari ni aku Allah tak tahu lah deh, okey ni kena masuk ni aku dulu, orang ia berbeza, pernah masuk ni aku duduk lama mano tu Allah wa nah, tak tahu katanya lama mano, saya tak Allah A'adam lah saya tak tak pernah temung lagi katanya. Se, sepanok-panok masuk orang duduk dalam neraka ni lama mana tak tak tak, tak apa ni tak biasa baca lagi hadis katanya kena cepit lama mana kita tak tahu boleh jadi ada hadis hak nabi qayy katanya orang hak masuk sebentar duduk dalam neraka tapi lama mana kalau nak banding dengan dunia ni tapi umumnya hadis orang apabila dia banyak dosa ditimbal amalnya kebaikan dengan kejahatan, banyaknya kejahatan maka dia kena masuk dalam neraka. Apabila dikeluar dia. Nah, ketika orang-orang mukmin telah selamat dari neraka, setelah mereka melalui sirat. Dalam hadis ni riwayat. Maknanya dia tak masuk neraka ataupun dia masuk neraka dulu barulah tobat. Ataupun dia jalan di sirat Allah Taala beri selamat kepada dia sehingga dia tak masuk neraka tu makna boleh boleh berlaku tu bila kita tengok dalam al-quran Allahu akbar Allah tak layak di dalam al-quran orang mukmin orang muslim masuk ni aku. tak ada ceklah tengok mana-mana ayat tu hai tak layak katanya orang beriman dan orang muslim masuk ni aku. ha ni wallahu alam hikmat yang paling besar sekali Allah tak qayy di dalam qura'an tapi Allah qayy di dalam qura'an orang nak duduk dalam ni akarnya iaitu siapa? orang syirik, orang munafik, orang kafir, orang fasik, orang mujrim. Mujrim maknanya orang suka buat dosa besar. Aceh yakar dia panggil Buat jahat atas muka dunia, gotong-goni gotong-goni, makan duit orang, bunuh orang, wan plan tak molek gapo. Jalah dia panggil mujrim. Masya-Allah. Orang-orang jenis macam ni. Ha kita baca lagi. Maksud hadis Mereka akan diberhentikan Di sebelah jambak ter Di antara syurga dan niakko Allahu Akbar Nak kena atas apa Nak tahu ni dah Berarti-berarti Kena break situ Di antara syurga dengan niakko Pak kita jangan duk gambar Katanya suka dengan tebing supaya dengan bangun Bersama gambar Besar benda ni Benda ni besar Sebab syurga dengan niakko ni ya buka Suka dengan kubeh dengan apa nak masuk dalam lubang kecil gelecoh masuk tak mereka akan saling melakukan pembalasan yang setimpal atas kezaliman yang terjadi di antara mereka sesama dunia semasa dunia dahulu maknanya belum pada nak masuk nak masuk syurga tu lepas dah daripada dan ngakau kena lakau belakau ni setiap orang tu heraya di dalam keraai semua kena lakau kawah ngakau belakau Siapa yang selamat Maka dia boleh masuklah syurga Maka Duk kecek Duk tekan gi mari, Duk kecek Hubungi dengan Salah silap sikit sebanyak Mung kata aku Aku berasa hati Mung mengaju Aku ambil telur Mung Gamal tu dah Terus saya misal mudah-mudah eh, We gamal katanya Benda-benda Kita buat kopih-kopih Maka -kopih, panggil Hak pasang kopih-kopih sikit-sikit itu akan dig apa akan ditecek sikit lagi sebelum daripada nak masuk ke syurga nak kata dosa pun bukan kata dosa besar sangat tapi boleh jadi kita sebut gapo-gapo kat orang orang tu berasa hati ataupun kita ambil kita tepuh nak tak sengaja dia duk dia dia misal katanya dia duduk berdiri kita nak lalu tapi dia pow tepuk dia pun berasa hati ah diri ni apa nama tak tengok orang ke lagu mana ha tu saya ni mudah-mudah nak we gambar katanya kita buat gapo-gapo ngatak sengaja sebut ngatak sengaja orang tu berasa hati padahal zaman di akhirat sikit lagi kalau lah di dunia dia minta maaf dah dia we maaf dah okey okey alhamdulillah habis tapi kalau sekiranya benda tu bawa sampai ke akhirat padahal kita nak kata lagu mana saya biasa dia sebut seorang orang yang biasa pesen pesan yang dia sebut aku dengan tak hala dunia akhirat ha? kita, kita kita nak kata apa kalau dia diwayak katanya mengaku minta maaf deh. setengah-setengah orang yang biasa bakal sampai mabuh, aku tak hala hanya sebut, apas kita nak kata lagu mana kita nak minta maaf dengan dia dia layak dah, dia, dia, dia terlatah dah dengan mulut dia aku tak minta maaf kamu apas kita nak kata nak minta maaf lagi apa? dia dah hidup lagi, dia tak minta maaf apa tah lagi lepas pada yang mati kita lagi minta maaf di kubur dia bukan dia hening dah ni masa belum pada kita mati kena hala belakang, kena wima'ah belakang kena minta maaf berhabis bahasa sekali dengan manusia dengan tu hair tak ada terpelak sebab kita hayat mudah-mudah hair Allah Ta'ala akan wima'ah kepada kita, rahmat kepada kita tapi sama-sama manusia penipalah kita Sakit kepala kita sama-sama manusia. Mum tak halakku tak wii, aku royak minta ma'ah dah mum ma'ah. Ah kita nak nak kata lagu anu, dia ya tak ma'ah. Ha gitulah. Sehenga mereka telah disucikan dari segala dosa. Tengok kepada hadis ni nampak serupa dengan pasal molak Sebab apa? Sebab setiap orang apabila dia lepah dah daripada kawah menyaka tidak tahu apa pitu ni aku. Lahat sabah tu abu'ab. Itu yang baik. Pitu ni aku tu ada tujuh pitu. Kita paham dah pan semua. Walaupun kita mengaku katanya ada salah, ada silap. Lepas tu belum pada nak pergi ke syurga. Ha tu duduk kecek di mana lagi dah. Orang-orang yang cuci belakang dah. Selamat dah daripada ni aku. Tapi dia ada lagi kopih-kopih, serpih-serpih gotu gotu ni gotu gotu sehingga mereka telah disucikan dari segala dosa mereka baru diizinkan masuk ke dalam ke dalam syurga Allah nak no, ayat katanya benar ni adalah Benar penting buku gapo kalau kita buat soal sebab gapo buku gapo boleh orang kena masuk ni aku tak ada dah sebab lain Kecuali dosa Ya kis dosa tu banyak. Orang yang okay, kena masuk dengan aku. Lepas tu kita nak buat lagu mana nak jadi cuci kita ni. molek kita ni. Hanilah. Perlu kepada kita. Pakai ujadi cuci-cuci sungguh. Amalah kita, perbuatan kita, makan minum kita. Umur tangga kita. Otak kita. Macam mudah-mudah tu. Hati kita. Uj cuci ni cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci semua, jangan ada walaupun sikit Allah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. ni Nabi Supoh nafsi nafsu Muhammadin biyadih Ceh tu dan Nabi Supoh tu Nabi nak oyak benar-benar tinggi sesungguhnya setiap orang dari kalangan kamu lebih mengetahui kediamannya di syurga daripada kediamannya di dunia Nabi rakyat katanya seseorang tu dia akan lebih tahu tepat dia nak duduk dia dalam syurga lebih daripada dia kenal umur dia lagi saya tanya tanya main-main siapa tak tak kenal umur dia kau ada dia kelip masuk umur orang lain tak ada berapa? walaupun umur nampak nak super belakang dia buat umur flat okay? nak super belakang tapi jari orang nak kau umur Ya dia macam nak kita tukar rumah. Eh masuk. Woi, mana bukan buka umur aku ni? Nampak dinding super. Buka pintu, pak tengok, woi, mana kakak rumah? Belalai. Tak ada orang. Jari orang sangat nak tukar rumah. Inilah yang Nabi royak katanya, setiap orang dia akan duduk di dalam syurga lebih kena tempat dia nak duduk tu daripada umur dia di dunia lagi. Insya-Allah, nah kita akan masuk di dalam golongan ahli syurga belakang tapi nak pergi ke syurga ni, Allah. Bosair eh. Kita kena menjadi bosair banyak atas muka dunia ni. Hubungi dengan diri kita dengan Allah. Dan diri kita dengan sesama manusia. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.